Halo sahabat, halo Mel studio, perkenalkan nama saya Meliana. Kalau pada video yang pertama kita sudah mengenal apa itu Cloud Computing dan juga AWS, pada video yang kedua kita sudah belajar bagaimana cara membuat RDS instance MariaDB pada AWS. Kemudian dalam video yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana menggunakan ADS Instant ini Pertama teman-teman perlu menyalakan layanannya terlebih dahulu Karena status sebelumnya adalah stop Caranya teman-teman pilih Instant kita lalu Pilih action start Ini artinya kita akan menyalakan Layanan ADS Instant kita Mohon ditunggu beberapa saat karena prosesnya memakan waktu cukup lama. Setelah menunggu, inilah hasil dari status instan kita sudah tersedia. Kita perlu klik nama instan kita lalu mencari alamat endpoint untuk digunakan pada database manager kita. Teman-teman dapat meng endpoint ini untuk diinputkan di dalam database manager. Untuk database manager kita menggunakan Beekeeper Studio. Teman-teman dapat mengakses di beekeeperstudio.io. Lalu download for window instalernya. Setelah teman-teman berhasil mendapatkan file installernya, kita buka filenya. Kemudian lakukan proses instalasi. Kita akan buka database manager kita. Di sini saya menggunakan BK studio. Pertama-tama teman-teman perlu memilih connection type, yaitu MariaDB. Lalu teman-teman dapat menuliskan endpoint yang tadi dari RDS Instant di AWS pada bagian ini. Kemudian menginputkan user dan password yang tadi didefinisikan. Kita dapat melakukan tes koneksi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sudah ada koneksi. Setelah tampil notifikasi connection looks good, teman-teman juga dapat menyimpan koneksi ini sehingga dapat langsung digunakan ketika akan melakukan akses ke adias instant kita yang sudah didefinisikan. Misalnya kita beri nama DB Maria, lalu kita tekan tombol save. Di sini sudah terdefinisi bahwa inilah DB Maria yang aksesnya ke endpoint kita di ADS Incense di AWS. Kemudian di sini kita sudah dapat melakukan koneksi. Terlihat tampilannya sudah berhasil di... Buka koneksinya, kemudian untuk melihat database yang ada pada MariaDB kita, kita ketikkan perintah "show databases", akhiri dengan tanda titik koma, lalu jalankan sintaknya. Di sini kita dapat melihat database yang ada di MariaDB kita. Kemudian kita akan buat database baru. Sintak untuk membuat database itu create database. Misalnya kita beri nama latihan. Akhiri dengan tanda titik koma. Jalankan sintak ini dengan menekan ctrl enter. Disini query-nya berhasil dijalankan. Lalu kita akan gunakan database latihan ini. Kita ketikkan use latihan. Akhiri dengan tanda titik koma. Lalu jalankan sintaknya dengan menekan ctrl enter. Maka sintaknya berhasil dijalankan. Dan kita bisa menggunakan database latihan. Kemudian, kita kopikan sintak yang sudah diberikan di kelas database. Kita jalankan sintaksnya sehingga ada database yang sudah terkait, yaitu latihan, dengan tabel-tabel yang kita gunakan di kelas sebagai sampel database. Kemudian, untuk penggunaan query kita dapat menggunakan query sesuai dengan materi yang dari kelas misalnya kita mau lihat seluruh data yang ada di tabel country berarti kita ketikkan select bintang from country akhiri dengan tanda titik koma jalankan sintaksnya nah kita mendapatkan data selamat mencoba teman-teman setelah selesai bereksplorasi, teman-teman jangan lupa untuk menghentikan layanannya ya. Dengan cara memilih action, lalu stop. Pilih jawaban yes, stop now. Dan tunggu hingga statusnya berubah menjadi stop. Seperti ini sedang dalam proses. Nanti akan berwarna biru. Mohon ditunggu prosesnya ya teman-teman karena memakan waktu juga. Demikianlah video ini. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.